Oke, okay, udah. Yuk, makan yuk. Hmm, spaghetti sih, huh? aku minta sup. Sup? Ada sup nih, tapi ini mm -hmm. makanan utamanya yang mana? Mas, spaghetti. Aku udah gisaliawan, kan udah bilang mau minum terus tapi, ini gimana ya? makan, ya, masa kamu makan spaghetti? Aku cuma minum sup sih. Kalau gitu, kasih makan, kasih makan. Masa aku makan enak, Gue cuma minum sup doang coba. Kalau gitu, nggak usah ya, kamu? Ya nggak, maksudnya tadi kan aku sudah menyesal tadi. Iya, maksudnya supnya kayak gimana? Mana supnya cuma kayak gini? Ya, kayak gini loh. Mana ya, Gak bisa makan ini. Bikin bubur apa gitu, masak spageti. <laughs> aku, aku gimana, gimana makan ini sakit loh nih di sariwannya dia tidak coba. Kapan apa? -apa. cuma apa ya? Engga, gak rasa gitu. Masa suruh minum subtuang coba? gitu Kok kamu begini seperti sih? Ya apa gitu, Ini, katanya kamu perhatian sama aku Iya iya perhatian, jadi aku Masa pilih Masa, orang pilih. lagi sariawan dikasih makan spaghetti, gimana aku Kalau nasi gimana? Ya maksudnya bikin bubur gitu bubur hmm. Kalau bubur? Panas loh Woyoyoyoyoy Kita yakin mas dulu Kita yakin mas Kenapa aku bisa ngomongnya hmm. kalau gitu? Kok mau ngomong-ngomong terus ya? ngomongnya juga bisa kan orang ngomong aja juga jelas, bagaimana ngomelnya coba? Kok kamu miring? <laughs> Kok kamu miring? Ini sambelonya di sini. Ya, tapi cuma maskin terus ya lidahnya apa ya? Dorong gitu. Sarinya di lidah, lidah yang ngelihin sini. Wah, oh, banget. Ini yang debit, ini apa itu? Ini dia, gitu loh. Enggak, kamu turun, lho. Kus jadi ya, saya wanginya. Enggak, saya orangnya. Saya orang, saya ngomong. Terus apa ditanya? Hmm. Wah, wow, gede banget itu. Kamu enggak minum air putih ya? kita itu mau makan, kok situ jadi ngomel-ngomel sih? Mau oh ya, makan, udah itu lagi mas juga gak iya, makan? Iya, iya, iya Udah gitu mana kamu lebih banyak lagi itu? Hah? Enggak Kenapa Kalau banyak, Kalau banyak kamu gak bisa makan kan? Iya, berarti kan kamu lebih banyak kan, penyakit kamu ambil juga kan? Enggak <tuk> Terus ditukar pakai sup gitu kan? Hahaha, <tuk> Hmm, Guna kan? Tidak kerasa orang sakit lo mirip miring terus ya kamu <laughs> Ini kalau karang kayak ini gimana? <laughs> Jangan bercanda waktu makam Makan aja makan Masa kalau Jangan bercanda Kalau kita udah ada anak hmm. Anak diet bapak kayak gitu Ya anak juga mirim loh Aku lagi. Lagi. Udah aku bikin spaghetti yang sempurna, tapi suamiku miring-miring terus ya. Um. Aku juga ada sorry bang gue. Sorry ya, Wan. Sorry bang. Eh, Ah, tengah. Susah banget ya, kamu ah oh, Engga, disini satu Di Rida kayaknya ada dua Betul hmm. <Lebih> banget, Ang Sini-sini, <tuh> aku dulu Itu mah... Gak emang Engga enak Enak Ya enak lah sih, itu gak saryawan Kamu gak pernah ngerasain saryawan Terus makan, ini kan, makan spaghetti kan <tuh> Spaghetti, mah Gampang makan lho Cuma, aja hmm? Aja Gak usah, gigi hmm. Tapi kayaknya habis minum yang panas-panas jadi... Karena ter... Hmm. Telur panas, jadi hmm. enggak rasa gitu hmm. Jadi gini kayak mati rasa gitu Iya, mati lidah ya Lidahnya hmm? udah mati Ini ngulisinya apa, telur? Apa? Telur? Fake honey Iya, fake, fake honey Kupitin yang bohong ya, kubiting palsu ya. ya, kupitin palsu sama sawi sama hijau. Sawi yang hijau, cuma hijau aja, enggak hmm. palsu. Ya, enggak, enggak, enggak. Hmm. Dia ya. senggali dibikin sakit supaya pas sakit banget itu. Kamu kayak anak sekitar umurnya semua orange gitu, orang susah makannya, tapi ya beneran. Uh -huh. Di sengaja minum panas-panas mm -hmm. Supaya lidahnya itu mati rasa Serius-seriusnya -seri. mm -hmm. mm -hmm. Yang no, Yang sebelah kiri mm -hmm. Mm -hmm. Kayaknya kalau agak kena gitu juga gak terlalu terasa Ya ini tujuan aku nih soalnya ya kalau aku nggak pikir aku gak masak nah, Apa tujuan kamu itu sebenarnya cuma makan spaghetti doang kan? Ini sayur-sayuran juga ada Mm. Masih bisa mengaluti kalau lehernya miring mm. Tapi kenapa badan juga miring Supaya jatuh Karena nah. kamu kalau mau main game mm. Kayak like gini kan kalau taulis gitu Supaya mm. gampang bilang itu mm. Adalah, Padahal teman kontrol aja, aja. Mm. Kalau gitu mungkin okay. makan yang biasa terus kamu merasa sakit kan? iya hmm. nggak aja, cuma sakit iya jadi makan dari sini terus kamu mau bilang enggak ah kalau itu terus sakit sayang nggak apa oke okay, kan sekarang nggak hmm. usah milih enak just wanted uh. hmm. oh, itu disuruh nggak bisa pakai lah <laughs> coba aja Aduh Hemah-hemah Gitu ya Tissue toilet juga di syar juga ya Oh uh, selesai hmm. udah sumpah ya Belum sumpah sih, cuman coba bagi Eh, kalau gitu kamu enggak sumpah lebih baik <laughs> <tissue> Kayak kamu dulu juga itu yang inget gak Gawo? Datang kesini sini. dong belum aku makan banyak. Cepat Datang ke sini. Ini, kita cuma lihat aja. <laughs> Pas bunga, <Ayo> lihat <laughs> aja ya. <laughs> soalnya dia kalau nusuk telinga sakit kamu punya? Hmm, nonton udah cukup cukup itu kambing aku <tuk> kalau mama kamu. udah bi hmm. ada nasi goreng loh nggak bisa kayaknya saya Hah? nggak bisa aku juga mau <tuk> eh kamu hmm. cara minumnya jorok banget lipstick oh, no. itu hmm.